Hai sahabat selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal balijani kali ini saya akan sajikan konten menarik mengenai riwayat para raja badung keturunan darah Sri Megadenata namun sebelum saya masuk ke pembahasan topik itu bagi yang belum subscribe silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten kanal balijani berikutnya Di masa lalu, ada beberapa kerajaan di wilayah Badung yang masing-masing memiliki puri atau pusat pemerintahan di pemecutan Badung dan Denpasar. Menurut sumber-sumber babad, penguasa-penguasa di ketiga kerajaan itu merupakan keturunan darah atau trah Sri Magadanate yang pernah berkuasa di kerajaan Tabanan. Dengan demikian, penguasa-penguasa di wilayah Badung merupakan warih Arya Kenceng juga. Dalam buku ensiklopedia Kerajaan-Kerajaan Nusantara disebutkan bahwa Sri Megadenatha meninggalkan istana dan menjalani kehidupan pertapaan karena kecewa dengan salah satu keputusan dalam Gel-Gel. Mengenai kekecewaan itu bisa disimak pada konten kenal Bali Jani sebelumnya yang berjudul Arya Kenceng Raja Pertama Kerajaan Tabanan. Putra Sri Megadanate yang bergelar Arya Notarwandira tidak punya keinginan untuk memegang tampuk pemerintahan di Tabanan. Sama seperti ayahnya, ia lebih suka mengembara dan bertapa. Ia bertapa di banyak tempat. Suatu hari ketika bertapa di Gunung Batu Karu, ia mendapat pewisik bahwa yang Giri Luhur Batu Karu tidak dapat menganugerahkan apa-apa kepadanya dan ia disarankan untuk bertapa di Gunung Batur. Saran itu diikuti oleh Arya Noterwandir. Ia pun melakukan perjalanan ke Gunung Batur untuk bertapa di sana. Tak berapa lama, muncul seorang perempuan tua berpakaian compang-camping dan berbau busuk dengan tubuh penuh luka. Nenek itu minta kepada Aryono Terwandire agar membawanya ke seberang danau. Tanpa pikir panjang, Aryono Terwandire segera menggendong nenek itu untuk dibawa ke seberang. Anehnya, ketika ia melangkah, kakinya mengambang di atas air danau. Sesampainya di seberang, nenek itu berubah menjadi wanita cantik. Ternyata beliau adalah Betari Danu. Karena lulus dari ujian, keinginan Aryonotowandira dikabulkan oleh Betari Danu dan beliau menyatakan bahwa Aryonotowandira dan keturunannya akan memperoleh kemuliaan. Pada kesempatan itu, Petali Danu menganugerahkan pusaka berupa cambuk dan supitan kepadanya. Selanjutnya, diriwayatkan bahwa Arya Noto mengabdi di Puri Tegah Kori, di mana pamannya sendiri, yakni Kiai Anglurah Tegah Kori, yang memegang tampuk pemerintahan. Setelah beberapa lama, pengabdian Arya Noto diteruskan oleh putranya yang bernama Kiai Gede Rake setelah itu Kyai Kedirake digantikan oleh putranya juga yaitu Kyai Bebed yang berjasa memadamkan pemberontakan Kyai Nurah Janggaran sehingga ia dianugerahi gelar Kiai Jambepule Pule atau Kiai Biker. Kyai Jambepule Pule mempunyai beberapa orang putra dan yang terkemuka diantaranya adalah Kyai Anglurah Jambi Merik atau Kiai Anglurah Jambemi dan kiai ketut pemedilan atau kiai macan gading kiai jambi merik terkenal dengan kepandaiannya bermain tulup atau sumpit sehingga ia digelari kiai yang Anduluk. selain itu sejak kecil kiai jambi merik juga telah memperlihatkan kelebihan dibandingkan dengan teman-teman sebayanya Itulah sebabnya ia dijuluki Aryo Bagus Alit, yang diartikan sebagai anak kecil yang cakap dan pemberani. Sementara adiknya, Kiai Ketut Pemedilan, terkenal piawai, mempermainkan cambuk saktinya. Pada masa pemerintahan dalam dimade di Gelgel, -Gel, pernah timbul masalah dengan kehadiran burung gagak yang selalu memporak-porandakan hidangan dalam dimade. Akibatnya, dalam Dimade tidak dapat menikmati hidangannya dan akhirnya jatuh sakit. Setelah mendengar tentang dua orang pemuda yang piawai memainkan sumpitan dan cambuk, dalam Dimade mengundang kedua orang pemuda itu yang tak lain adalah Kiai Jambiberi dan Kiai Ketut Pemedilan. Dalam Dimade lantas minta tolong kepada Kiai Jami Merik dan Kiai Ketut Pemedilan untuk membunuh burung-burung pengganggu tersebut. Ternyata mereka berdua berhasil menunaikan tugas itu dengan baik dan mereka memperoleh hadiah berupa barang-barang berharga dan sejumlah pengiring atau pengikut. Seperti telah disampaikan sebelumnya, Kiai Jambepule Pule yang mengabdi di Puri Tegah Kori senantiasa menunaikan tugasnya dengan baik. Saat itu, bintang keturunan Aryanotorwandira sedang bersinar. Sebagai tempat bagi keluarganya, Kiai Jambepule Pule membangun Puri Namangan atau Puri Bandana. Perjuangan Kiai Jambe Pule yang digelari Kiai Anglurah Pemecutan pertama dilanjutkan oleh putranya yakni Kiai Ketut Pemedilan atau Kiai Macan Gading. Kiai Ketut Pemedilan lantas mendirikan Puri Pemecutan sesuai dengan keahliannya bermain pecut atau cambuk. Para penguasa Puri Pemecutan pada saat itu menduduki jabatan sebagai wakil Raja Badung. Demikian secara singkat mengenai riwayat para Raja Badung keturunan darah Sri Magadanata. Semoga ada manfaatnya. Rahayu.